jadi apa itu hipnoterapi ya, hipnoterapi ini kita ambil dari kita bagi jadi dua pertama hipno, kedua terapi jadi terapi ini kan sebuah proses penyembuhan gitu. proses yang bertahap dan bersinambungan. terus yang kedua hipno nah hipno ini sendiri artinya tidur makanya teman-teman kalau ada acara-acara hipnotis itu yang di tv-tv itu yang hiburan ya si orangnya itu tidurin terapi ini dilakukan dalam kondisi tidur jadi klien dibawa baring di tempat yang nyaman itu dibawa ke suasana hipnosis suasana hipnotis itu gimana sih ya jadi kondisi hipnosis itu si klien nggak bener benar tidur sebenarnya jadi dibilang tidur juga enggak enggak tidur ya juga enggak tapi diantaranya kayak teman-teman mau tidur cuma masih dengar suara-suara nah itu kondisi hipnosis jadi pada saat kondisi seperti itu hipnoterapisnya itu memberikan sugesti penyembuhan disitulah terapi hipnoterapi itu jadi terapinya si klien dibawa ke kondisi relaksasi ya, kondisi hipnosis ya, dengan cara ngobrol biasa lalu nanti kalau sudah pas saatnya si klien sudah memasuki kondisi hipnosis Barulah dimulai terapinya. Tapi ini nggak bisa berlangsung serap langsung jadi langsung e, langsung sembuh itu enggak. Sama kayak kalau berobat di dokter, kan juga nggak mesti langsung sembuh kayak gitu. Sekolah juga itu nggak langsung bisa pinter. Itu prosesnya ada. Bekam juga, sekali bekam nggak langsung sembuh itu Ya sembuh langsung juga ya keajaiban Jadi nggak sekali berobat sembuh itu, enggak ya, Jadi hipnoterapi ya, kondisinya uh, dilakukan dengan kondisi hipnosis ya. Jadi si ini cuma berubah Untuk keberhasilan hipnoterapi sendiri itu Ya sebenarnya banyak dari junior- junior penelitian itu Menyebutkan bahwa hipnoterapi sendiri memiliki dampak yang bagus klien, gitu, dampak positif untuk, terutama untuk permasalahan psikis misalnya trauma fobia, ketakutan berlebih overthinking dan lain sebagainya yang merupakan masalah-masalah psikis atau non-fisik parnoan terlalu takut terlalu berani mungkin bisa juga itu diterapi dengan hipnoterapi ya, jadi keberhasilan hipnoterapi ini nggak cuma satu faktor Tapi banyak. Yang pertama si terapisnya sendiri paham enggak sih tentang hipnoterapi ini? Ngerti nggak sih tentang hipnoterapi ini? Bukan sekedar asal tidur di sugesti selesai, bukan seperti itu. Yang kedua, apakah si klien ini benar-benar mau berubah atau enggak? Nah, itu juga jadi faktor dalam keberhasilan hipnoterapi Ya, kalau memang mau berubah dia pasti ada kemauan dan kemauan itu yang menunjang Membantu dia untuk sembuh, nah, terapi sebagai pembantunya untuk memberikan jalan dia untuk sembuh. Kayak gitu, terus yang ketiga, kerjasama diantara antara keduanya. Ya, jadi, nggak cuma si terapisnya doang atau si klien doang, tapi kerjasama si terapisnya bisa membantu, si kliennya mau dibantu, dan nurut kayak gitu. Nah, si kliennya juga mau, nurut dibilang. Nanti datang lagi ya kita cek, kita, kita anu lagi ya Atau beri kabar kayak gitu Ternyata malah gak ada kabar Nah kan itu berarti setengah-setengah mau sembuhnya Oh ya satu lagi Tadi kan saya bilang untuk hipnoterapi ini terapi ini untuk menyembuhkan masalah-masalah Non-fisik atau psikis Misalnya masalah pikiran Terlalu mudah marah Terlalu mudah tersinggung Terlalu cuek mungkin Ya itu bisa di hipnoterapi ya tapi nggak menutup kemungkinan juga membantu masalah-masalah fisik lainnya ya mungkin teman-teman ada pernah lihat video saya yang keajaiban kesembuhan itu ya cek aja di pojok kanan atas nah itu itu kliennya itu di hipnoterapi jadi masalahnya masalah fisik ya punya apa masalah mata apa diabet kalau nggak salah dan nah, Hemo kadar diabetnya turun jadi nggak menutup kemungkinan ini juga hemo ini juga untuk bisa bisa untuk masalah masalah fisik cuma nggak langsung tapi bertahap ya jadi menyelesaikan masalah emosinya dulu karena mungkin bisa jadi emosinya itu menjadi penyebab penyakitnya jadi di fisik seperti itu ya. Oke, okay, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.